Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, nama saya Bremadwika Ginting NPM 208 Mata kuliah, Psikologi Sosial 2, kelas C Dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Fikri Aspesi-Empesi Materi yang saya ambil adalah perilaku agresi Pengertian perilaku agresi, malfan agresif adalah tingkah laku kekerasan secara fisik atau verbal terhadap orang lain atau objek lain. Mayor mengemukakan bahwa perilaku agresif adalah perilaku fisik atau lisan yang sengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain. Muri mengatakan bahwa agresif adalah kebutuhan untuk menyerang memperkosa atau melukai orang lain. Untuk meremehkan, merugikan, mengganggu, membayangkan, merusak, menjahati, mengejek, mencemooh atau menindas secara jahat, menghukum berat, ataupun melakukan sadistis lainnya Agresi adalah segala bentuk perilaku yang sengaja terhadap makhluk lain dengan bertujuan untuk melukainya Dan pihak yang dilukai tersebut berusaha untuk menghindarinya Dari definisi tersebut dapat tepat berlaku yaitu satu, agresi adalah perilaku. 2. ada unsur kesengajaan. 3. sasarannya makhluk hidup terutama manusia. Yang keempat, ada usaha menghindar dari diri korban. Brockwich menjelaskan bahwa agresif merupakan bentuk perilaku yang dimaksud untuk menyakiti seorang baik secara fisik dan maupun mental. Teori-teori agresi. Menurut Sarwono, tahun 2002. Teori agresi terbagi dalam beberapa kelompok yaitu Yang pertama, teori bawaan, teori naluri Fruit dalam teori psikonalisis, klasiknya, mengemukakan bahwa agresi ini merupakan pasangan dari naluri seksual dan eros Naluri seks berfungsi untuk melanjutkan keturunan sedangkan naluri agresi berfungsi untuk mempertahankan jenis teori biologi menjelaskan perilaku agresi baik dari proses faal maupun teori genetik atau ilmu keturunan 2. teori lingkungan a. teori frustasi agresi klasik agresi dipicu oleh frustasi frustasi adalah hambatan terhadap suatu pencapaian tujuan b. teori frustasi agresi baru frustasi menimbulkan kemarahan dan emosi kondisi marah tersebut memicu agresi C. Teori belajar sosial Lebih memperhatikan faktor keterkaitan dari luar Bandura menekankan kenyataan bahwa perilaku agresi berbuat yang berbahaya perilaku yang tidak tak pasti dapat dikatakan hasil bentuk dari pelajaran perilaku sosial 3. Teori kognitif Memusatkan proses yang terjadi pada kesadaran dalam membuat penggolongan atau kategorisasi Pemberian sifat-sifat atau atribusi Penilaian dan pembuatan keputusan Tipe-tipe agresi Menurut Brockridge Membedakan agresi ke dalam dua tipe Yakni agresi instrumental Instrumental aggression Agresi yang dilakukan oleh organisme atau individu Sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan tertentu Yang kedua, agresi benci. Hostil agresi yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan keinginan untuk melukai atau menyakiti atau agresi tanpa tujuan selain untuk menimbulkan efek kerusakan, kesakitan atau kematian pada sasaran atau korban. Menurut Mayor tipe-tipe agresi yaitu TPA, agresi predatory atau pemangsa. Agresi yang dibangkitkan oleh kehadiran objek alamiah atau mangsa biasanya terdapat pada organisme atau spesies hewan yang menjadi hewan dari spesies lain sebagai mangsanya. Yang tipe B, agresi antar jantan. Agresi yang secara tipikal dibangkitkan oleh kehadiran sesama jantan pada suatu spesies. Tipe C. Agresi ketakutan Agresi yang dibangkit oleh tertutupnya kesempatan untuk menghindar dari ancaman D. Tipe agresi tersinggung Agresi yang dibangkitkan oleh perasaan tersinggung atau kemarahan respon menyerang muncul terhadap stimulus yang luas atau tanpa memilih sasaran E. Tipe agresi pertahanan Agresi yang dilakukan oleh organisme dalam rangka mempertahankan daerah kekuasaannya dari ancaman atau gangguan spesies sendirinya F Tipe agresi lateral Agresi yang spesifik pada spesies atau organisme betina atau induk yang dilakukan dalam upaya melindungi anak-anak dalam ancaman G Tipe agresi instrumental Agresi yang dipelajari Diperkuat, reverts, dan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun pengaruh terhadap perilaku agresi, agresivitas memiliki dampak sosial yang luas. Agresivitas seorang bisa berpengaruh terhadap situasi sosial di lingkungannya. Agresivitas juga bersifat langsung dan sangat berpengaruh terhadap diri seorang. Apabila perilaku agresif tidak segera ditangani dan tidak mendapatkan perhatian dari orang tua maupun pendidikannya Maka akan berpulang besar menjadi yang konsisten atau menetap Cara mengurangi agresi Agresi berasal dari interaksi kompleks berbagi peristiwa eksternal kognisi Dan kreatif pribadi hal itu dapat dicegah atau dikurangi beberapa prosedur yang digunakan secara tepat dapat eksik efektif dalam mengurangi frekuensi atau intensitas agresi manusia. Yang pertama, hukuman. Suatu hukuman atas perbuatan agresif yang telah dilakukan orang lain ini dapat mengurangi perilaku agresif seseorang dengan adanya hukuman. Maka secara tidak langsung orang akan merasa takut melakukan perilaku agresi. Kedua, katarsis. Pendangan bahwa penyediaan suatu kesempatan pada orang yang sedang marah untuk Implus-implus agresi Maka dalam cara relatif aman Akan mengurangi tendensi Mereka untuk terlibat dalam bentuk agresi Yang lebih berbahaya yang ketiga, intervensi kognitif Ketika emosi sedang berlangsung, bisa jadi kita mengandalkan secara berpikir di mana kita memproses informasi secara cepat dan gagabah Ini dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tidak akan kehilangan kendali pada orang lain termasuk orang lain yang bukan merupakan penyebab kemarahan kita Yang keempat Pemaparan terhadap model nonagresif pertahanan yang menular, keberadaan model non nonagresif dapat berfungsi sebagai penyimpang kekerasan yang terbuka. Terjadi pelatihan dalam keterampilan sosial, belajar untuk memiliki hubungan baik dengan orang lain. Orang-orang yang tidak memiliki keterampilan sosial dasar tampak terlibat dalam kekerasan dengan proporsi yang cukup tinggi di banyak masyarakat Jadi membekali orang-orang seperti ini dengan keterampilan sosial yang lebih baik dapat sangat bermanfaat untuk mengurangi agresi Yang keenam, respons yang tidak tepat sulit untuk tetap marah jika anda tersenyum Tersenyum dan efek positif yang dibawanya tidak sesuai dengan perasaan marah dan tindakan agresi Hal ini merupakan dasar dari pendekatan lain untuk mengurangi agresi Yang dikenal sebagai teknik respon yang tidak tepat Bentuk-bentuk perilaku -bentuk agresi Pendapat Dalut Bentuk-bentuk agresi yaitu A. Menyerang secara fisik B. Menyerang dalam kata-kata C. Mencela orang lain D. Mengancam melukai orang lain E. Menyerbu daerah orang lain F. Main perintah G. Melanggar hak orang lain H. Membuat perintah dan meminta yang tidak perlu I. Bersorak-sorak, berteriak, atau berbicara yang keras, yang tidak pantas J. Meterang tingkah laku yang dibenci Faktor-faktor yang mempengaruhi agresi, menurut David Off terdapat beberapa faktor yang dapat faktor yang mempengaruhi perilaku agresi yaitu yang pertama faktor biologis faktor ini merupakan dorongan-dorongan yang berasal dari dalam dari individu ada beberapa faktor biologis yang mempengaruhi agresi yaitu a faktor gen B sistem otak yang terlibat dalam agresi ternyata tidak memperkuat atau mengendalikan agresi C kimia darah. Dua, faktor belajar sosial. Berbeda dengan faktor biologis, faktor belajar sosial ini lebih memperhatikan faktor terkaitan dari luar diri individu. Tiga, kesenjangan generasi. Kegagalan komunikasi orang tua dan anak diyakini sebagai salah satu penyebab timbulnya perilaku agresi pada anak Empat, faktor lingkungan Perilaku agresi disebabkan oleh beberapa faktor berikut merupakan uraian singkat mengenai faktor-faktor berikut Satu, kemiskinan Dua, antonomitas Tiga, suhu udara yang panas dan kesesakan Lima, faktor amarah Pada saat Marah, ada perasaan ingin menyerang, meninju, menghancurkan atau melempar sesuatu dan biasanya timbul pemikiran yang kejam Enam, faktor frustasi terjadi bila seseorang terhalang oleh suatu hal dalam menciptai tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan atau tindakan tertentu Tujuh, proses pemberian hukuman yang berlebihan Pendidikan disiplin yang otoriter dengan penerapan yang keras, terutama dilakukan oleh memberikan hukuman yang berlebihan, dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi remaja di sekolah. Kesimpulannya adalah bahwa perilaku agresi merupakan tindakan kasar. Perilaku agresi juga adalah perilaku. Laku fisik atau lisan yang sengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain Ada cara mengatasi agresi yaitu memberikan hukuman, ketersis, intervensi kognitif, pemaparan terhadap modal non-agresif Pelatihan dalam keterampilan sosial, respon yang tidak tepat, sulit untuk tetap marah jika Anda tersenyum Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi adanya berlaku agresi dan juga ada tipe-tipe atau jenis-jenis berlaku yang agresi tersebut Sekian dari presentasi saya, jika ada kesalahan, kata, atau penulisan, saya meminta maaf sebesar-besarnya Terima kasih